Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilahilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahuwataala yang telah memberikan nikmat Islam dan sehat kepada kita. Tak lupa solat serta salam kita sanjungan kepada jizungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi singkat kuliah 7 menit yang singkat ini. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Teman -teman. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Orang tua adalah orang yang di dalam hidup kita Ibu mengandung 9 bulan, membesarkan dari kecil hingga dewasa tanpa meminta imbalan Ayah bekerja dari pagi sampai malam, bahkan kadang dia tidak makan Tapi dia tidak pernah mengatakan kata lelah Dan Allah juga pernah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 Janganlah kau menyembah selain kepadanya dan baiklah kepada orang tua bahkan sekarang ada anak yang tega melantaikan bahkan membuang orang tua kampanya sendiri sekarang juga ada anak yang tidak ingin mengakui orang tuanya karena orang tuanya miskin dia tak ingin mengakuinya karena dia tak mau dikucilkan oleh teman-temannya tapi tidak seperti itu teman-temannya tidak memandang apapun dan juga kita tidak boleh Menyakiti hati orang tua kita. Jika orang tua kita marah, Allah pun juga akan marah kepada kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hati orang tua kita. Kita harus berbuat baik kepada orang tua, membalas jasa-jasa mereka. Bahkan, kalau bisa, kita harus mengantarkan mereka haji kepada tubuh, dan juga kita harus memberikan uang kita jika boleh lebih kepada mereka. Dan juga, kita tidak boleh sombong kepada mereka. Atau kita berkata kasih kepada orang tua Itu tidak boleh untuk dilakukan Karena orang tua pasti akan sakit hati Jadi jika orang tua sakit hati Allah pun juga tidak akan mengakui kita lagi sebagai umatnya Dan juga kita harus tetap mengingat jasa orang tua kita Yang telah membesarkan dari kecil hingga dewasa Tanpa meminta imbalan dan juga yang paling penting adalah ibu. Ibu telah mengandung 9 bulan, melahirkan, menahan rasa sakit, merawat kita dari kecil hingga dewasa. Dan juga kita tidak boleh lupa bahawa surga ada di bawah kepada ibu. Bila ada salah, kurangnya saya memohon maaf. Bila hitaufiq wal hidayah, bagi-t warita waridara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.